Di US pribadinya mengunggah sebuah postingan Rizky Bilar Youtube, persahabat ya, thinking, wow. Tentunya bakal ada sesuatu kejutan lagi yang akan diberikan di channel Youtube-nya Bang Bilar, persahabat ya. Tentunya, mimin nggak tahu di kapan mudah-mudahan saja hari ini bakal ada kejutan bahagia yang akan diberikan dari Lesti dan Rizky Bilar. Unggahan tersebut adalah di oleh akun Instagram lesler.lovers, persahabat ya, ada sebuah Komentar banyak sekali, tentunya dari para fans, yakni dari akun Instagram. Nilah mengatakan dalam kolom komentar, ada konten lagi apa ya? Pastinya, ya bakal ada konten terbaru di channel YouTube-nya Bang Bilar. Tentunya, tunggu saja kejutan yang akan diberikan langsung dari idola kesenangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, komentar diberikan dari akun Instagram. Siti.Wulan1 mengatakan dalam kolom komentar, sabar menunggu, tuh para ya. Tentunya para fans setia untuk selalu menunggu kejutan yang akan diberikan. Dan komentar lain diberikan dari akun riza 23 Mas Gomwi suka nanya mancing rakyat Konoha, tuh para sahabat ya. Doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang selalu diberikan dari idola kita kepada kita semua fans sejati Leslar Lovers. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga Ada sebuah hujan spesial banget, para sahabat, ya. Ini adalah pertemanan yang luar biasa dari trio gesrek. Salah satunya Rizky Bilar dan Adi Sky Yang mana di lokasi syuting mereka saling berpelukan, para sahabat, ya. Ketika tentunya baru datang ke lokasi syuting Langsung disambut sama Adi Sky, para sahabat, ya. Sambil dipeluk, wow Tentunya mereka selalu memberikan harmonisan dalam berteman, para sahabat, Ya ini yang membuat kita salut dan bangga pada mereka Mudah-mudahan selalu laga, selalu lancar Dan selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya robbal Alamin Dan selanjutnya kita lihat persahabat sahabat ya Ada unggahan info spesial semalam tentunya Ada sebuah unggahan DM bersama Kak Atal Naufal Soal collab barang dari Elasti Persahabat sahabat ya Ketika ditanya Hal mis ini collab sama Dede Lestika dengan gercep persahabatnya ke Atal Naufal Menjawab oke okay, insya Allah Habis PPKM Luar biasa persahabatnya habis kolaborasi di Pilar Nanti setelah PPKM Ke Atal Naufal akan kolaborasi bersama di DLSD. Pastinya bakal seru Bakal kejutan yang bahagia diberikan kepada kita semua para fans Dan selanjutnya kita lihat persahabatnya semalam Tentunya dini hari, Rizky Bilar dan saudara kandungnya, persahabatnya, kakak-kakak tercintanya, kumpul bareng nih. Wow, tentunya terlihat abang bela sedang fokus sama handphonenya. Persahabatnya, tentunya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari keluarga lesor soal pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Unggian tersebut telah direpost oleh akun Instagram hikmah 73 underscore ponoha Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah Sampai dini hari masih kumpul Sehat selalu ya Luar biasa persahabat ya Doakan terus Mudah-mudahan keluarga Lesla Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Dan berikutnya Persahabat kita lihat juga Ada sebuah kabar Yang mana kita lihat Tentunya Rizky Pilar masuk ke kabar televisi bersahabat ya dengan judul wajah sangar kelakuan ambiar ini membuat kita ngangkat bersahabat ya tentunya wajah sangar Rizky Bilar dan tentunya dibalik kesanggarannya ada kelakuan yang ambiar bersahabat ya ini membuat kita ketemu bahagia nih melihat kabar tersebut ini ada aja bersahabat ya tentunya mudah-mudahan saja untuk Rizky Bilar maupun Lesti selalu berikan kebahagiaan dan kita selalu dukung selalu kompak dan solid mensupport Lesti dan Rizky Bilar Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat Mudah-mudahan ada kabar baik hari ini ke teman channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang berucapkan terima kasih?